Masnya kok lama di sini mas? Emang nggak cuma pelayan di sini mas? Lah, apa salahnya mas? Saya nyapa orang yang saya kenal. Siapa tahu? Kita masih bisa ngomong -hubung seperti itu kan? Sudah tidak ada apa-apa dia ya media. Sudah, jangan lama-lama di sini pacarnya saya kan mas? Jadi tidak enak moodnya saya di sini. Emang maksudnya gimana? Iya, dilayani dulu ya, Mbak ya, dilayani dulu. Permisi, ya. mau pesan apa Mbak sama Masnya? Silahkan oh, terserah Bu. ya, Oke. wesii iya, Maaf ya nunggu lama Mas ya. Iya. kenapa kamu banget tadi. Nama-nya Medi. Erna? Erna enggak? Ada ya? Eh, iya lah. Ini siapa? Tauk baru pula. Oh, kamu ngapain kan? di sini? Iya, aku kerjalah di sini. Baru kerja di sini. Ya bisa dibilang mulai dari awal sudah ada di sini gitu. Emang hmm. kamu sudah lama pacaran dengan dia? Lumayan, sudah lama. Masnya kok lama di sini mas? Saya nggak cuma pelayan di sini mas. Lah, apa salahnya mas? Saya nyapa orang yang saya kenal siapa tahu kita masih bisa ngomong-ngomong seperti itu kan sudah tidak ada apa-apa. Ya, sudah jangan nama-nama di sini pacarnya saya kan mas, jadi tidak enak saya, mutnya saya di sini. Emang maksudnya gimana? Udah, udah, udah. Ada apa? Ma, saya ada apa ini? Ini bos, kenapa ini bos? Ini, kenapa? Salah paham. Kok ngomong bos? Manggil bos? Ini bos saya. Kamu yang punya di sini. Iya. Bisa jadi seperti itu. Karena. Hinaan kamu dulu itu menjadi motivasi buat aku untuk jadi lebih baik lagi Dan inilah usahaku sekarang Kita, saya sudah punya cafe ini Dan juga punya ternyataan yang banyak Itulah, tunjukannya Oke deh, dilayani mbak ya Dilayani, kasih gratis oh, aja mbak ya, ya. Oh ya, saja ya Gratis kan, nol Aku loh, kak yang kak, tadi ya, itu punya yang punya kopi ini. Iya. Kan dulu dia enggak punya apa-apa. Gembel lagi. Jadi Gimana ya terus sih? Ya? Sudahlah. Mau gimana lagi? Ya udah kita pulang aja. hai Oke okay, guys. Sedari itu, kita tidak boleh sombong kepada sesama karena kita tidak tahu dinamika kehidupan seseorang. Kadang, kita sekarang berada di atas, bisa jadi besok kita berada di, di bawah. Maka dari itu, jangan sombong, tetap rendah hati, dan wassalamualaikum Wassalam. warahmatullahi wabarakatuh.